Guys, berjumpa lagi dengan Loren Jenner Barber. Dimanapun anda semua berada, para sahabat youtuber dan juga eh, para pelanggan Loren Jenner Barber. Mudah-mudahan anda selalu dalam keadaan yang terbaik ya. Oh ya, yeah. kali ini Loren Jenner Barber akan mengupload seorang anak bayi guys yang habis loren potong kemarin ya, dipotong rambutnya maksudnya. Uh, anaknya pintar banget guys Usianya kira-kira 70 bulan ya Dipotong itu dari awal sampai selesai itu diam Gak, -gak gerak Tenang Gak nangis Gitu Enak-enak enak aja dipotong uh, Bahkan Loren kasih kode Gitu dia langsung uh, Seolah-olah tahu Kalau yang mau dipotong itu rambut yang sebelah sini Jadi dia nengok gitu ajaib anaknya oke guys untuk mengikuti rasa penasarannya, ikuti terus konten Loren kali ini sampai selesai ya uh, doa terbaik Loren untuk anda semua sukses dunia akhirat good luck terima Amin gula kalau YouTube So kalau ngeri <tip> <tip> ngantang seratus persen enggak, enggak, enggak jadi alitan mular loh merem Budik itu tak si cokor. Nolak. Hmm. Bapak makan apa nampak? apa sih? emak apa? adik. adik. adik. Ini sini sini. Halo, halo, Pak. dipanggil adik. internet. Sí. Indo keren, Indo. Indo Artinya di foto. Oke. untuk mengetahui YouTube sampai ketiga jalan video ini ini ini ya ya jarang kayak gini ajaib ini bakasin sama manis ini ganteng